Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Sehat waras selalu Rezeki lancar untuk kita semua Ketemu lagi bersama Maman Black Kali ini saya ada di pertigaan Di daerah Kelakah ini Kabupaten Lumajang Enaknya kemana? Ya kita lurus ke sini aja untuk berburu Tugu Garuda Pancasila Nanti akan ketemu di daerah mana Lanjut gas dan akhirnya nemu juga teman-teman Tugu Garuda Pancasila di daerah Papringan Kecamatan Kelakah. Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, cukup unik ini. Di tepinya berhiaskan batik-batik agak klasik. Modelnya itu di sana ada Balai Desa Papringan. Di lokasinya berada di sekitar daerah Balai Desa Papringan, Kecamatan Melaka Kabupaten Lumajang. Penampakan di samping kanannya, kalau dari sisi kamera samping kiri ya, ada tulisan Pak Peringan Dan ini penampakan di sisi atau di samping sebelah kirinya tugu ya, tanpa lebat ini dia penampakannya menoleh ke kanan maksimal ini. walaupun kecil tapi gagah Garudanya untuk cat sudah waktunya kayaknya ini. waktunya dicat ulang UUD undang-undang dasar 194 menggunakan ini ya tulisan yang timbul untuk sila pertama ke sama Tuhan yang dikasih spasi untuk lambang-lambang sila masih lengkap ya, cuman butuh cat ulang aja. Jadi dia ke sepasi Tuhanan yang Maha Esa. Untuk sila kedua lengkap kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian ketiga pohon perringin persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Oh hikmah ini pakai masih pakai hikmah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan ternyata Tugu Garuda pancasila ini dibuat oleh KKN dari teman-teman kayak -teman STKIP kayaknya, SKIP, PGRI Lumajang 2005. Saya rasa cukup uh, Sekian videonya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Sehat warah selalu Rezeki lancar untuk kita semua